Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pada video kali ini kita berjumpa lagi. Uh, video kali ini kita akan membahas tentang mencabut magnet sepeda motor Grand atau Supra dan sejenisnya. Dan di sini kita akan membahas cara mencabut ini ya menggunakan tracker seperti ini ya tracker magnet. Lihat. Nanti bang. Nah. Ya. Nah, setelah kanda seperti ini. Ini kita putar. Pak nah, dua, Bang. 42. Putar kanda sini ya, stiknya. setelah kandas ingat jangan gunakan palu seperti ini dan jangan gunakan cara gedok seperti ini karena apa risiko yang sering terjadi dan yang sering saya dapat setelah mengganti rantai temeng Silnya pasti bocor, katanya. Bocor-bocor saja, oli selalu naik ke sepuluh, ya kan? Di sini, dan ternyata penyebabnya adalah karena ini digedok pakai martil, otomatis as kruk asnya jadi ngegol. Ya, jadi usahakan pakai kunci 17 seperti ini, ya, dan ini ditahan. Nah, ditahan Seperti ini, makanya ditahan. Lalu kita tarik begini, nah begini, maka dia akan tidak akan mengalami kebalingan. Nah, inilah kasusnya. Ini olinya masuk ke bagian sepul, jadi itu diakibatkan karena. Uh, kruk asnya sudah mengalami ngegol ya. Jadi usahakan pakai kunci 17 seperti ini ataupun kunci 17 sok atau kalau teman-teman punya impact ya. Nah. dia lebih gampang dan tidak akan mengalami yang namanya kruk as ngegol ya. Lihat. Oke okay, sekian video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe untuk perkembangan channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh